Dapa tu. Aduh. Kepala hey! dicangkul kena dekat kepala ni. Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indi di channel Indi Teka. Oke cuy akhirnya kita sudah sampai ke yang part ketiga cuy ya Part terakhir dari Sepatu Renan Live 2022 episode yang kedua cuy Dan buat korang sebelum kita lanjut cuy ya Buat korang yang suka dengan kampung JKK Korang bisa komentar di bawah cuy Apakah kita mereaksi kampung JKK itu dengan persi yang dibuat oleh Project Lawak? Kalau kita bisa buat uh, Dua part seperti yang dibuat oleh Project Lawak, saya bisa mereaksi Kampung JKK cuy. Sampai sekarang saya belum tengok gitu ya tengok versi fullnya gitu ya, mulai dari JKK musim saat pertama, kedua, saya belum tengok cuy. Waktu masih ada Jeb dengan uh, Sarianti gitu ya, saya belum pernah tengok fullnya cuy. Saya, saya pengen banget mereaksi itu cuy. Saya ingin banget melihat komentar orang kalau memang orang setuju, saya akan buat cuy ya. Saya akan buat uh, kampung JKK gitu ya. Karena saya kebetulan juga kangen banget dengan lawakan dari Pak Kodi cuy. Lakukan pak kodi cuy ya Oke sekali lagi kalau memang kurang suka Atau ingin melihat saya mereaksi Kampung CKK orang bisa komentar di bawah ya Atau kasih like nya cuy ya Tapi dengan persi yang dibuat Atau gambar yang dibuat oleh uh, Project Lawa cuy Oke dan tanpa banyak cakap lagi cuy Jom kita tengok video dari Sepatu Renan Live 2022 Episode yang kedua Part yang ketiga Part terakhir sih ya. Oke, okay, videonya udah siap dan 321 dua eh. Oke. Okay. Saya penasaran sih, rasa ingin tahu right, endingnya gimana nih. Welcome ini to my so, to day, <laughs> sepatu, Live 2022, episode 2 yang terakhir. Let's go. Oke. Okay. Makanya. Kalau akak aku pergi Dah tak ada orang yang aku sayang kat dunia ni Mak dah pergi Ayah dah pergi Akak dah pergi okay. Harap aku jangan pergi dulu Banyak benda yang nak dibetulkan <laughs> Tapi tak takpelah Itu semua takdir yang tertulis Tapi aku kena berkorban Aku kena kumpul duit Akak aku perlukan masa untuk pembedahan Dan jantung tu um. Ini aku lagi ni. Dewa-dewa di dewa. luar. Eh. Hai, dah, ah. dah kenapa ah. kamu? Ada ah. orang bunian kat situ? Tak tak ada, cik. Habislah cakap selo. Tak ditanya kau main berlagak lagi. Dah sabarlah. Maruah lah apalah. Kenapa? Cik, nak saya... nak menyinggeh lagi. Antagonis mulu ini Ibrahim. cik, tuan Oman, saya minta maaf. Datuk, saya nak kerja kat sini. Tak apa, apa pun saya boleh buat. Mandikan dia pun saya buat. Dah dah. Saya ingat aku mayat. Hai, sudahlah kan dia dah minta maaf. Tolong uh. saya, saya terpaksa maaf. tak mau Datuk. Kamu, kamu boleh nak nak kerja balik. Saya nak kerja balik. Ya, jangan berlembut sangat ya dengan orang macam ni. Tapi kan dia dah minta maaf. minta maaf masa dia susah. Besok dia dah ada duit balik apa jadi? Mana tahu dia perlukan benda tu. Tok, time tu mungkin saya tengah emosi Tok. tolong. Ha. Saya tolong saya saya perlukan duit. Kita kena bantu dia juga. Kamu ya. dikira nak marah je sekarang? Ha. <laughs> boleh esok apa? Boleh, boleh, boleh. Ah uh, kalau kamu, itu, ka, tapi sekarang ni projek ni aja nak cepat. Boleh tak? ke kamu nak buat? Tak ada orang nak buat tau. Ah boleh saya boleh buat. Tak apa saya overtime ke apa kerja pun semua saya boleh buat. Tapi lepaskan Baik, saya untuk orang sebab saya ada benda yang mustahak saya nak kena balik. Tengok ya, nampak bagi alasan lagi kan orang macam ni. Baik ya, hey, macam lah kalau, kalau kau tak nak balik, aku tunggu kau. Kalau kau tak balik, kerja ni orang lain aku bagi orang lain. Cik. Kenapa aku tolong kau? Maaf kalau saya tegur cik Sabo, Saya kalau fizikal macam cik, saya, baju tak saya tak masuk dalam tau <laughs> Sebab nampak-nampak semat di luar aja <laughs> Tapi cik punya timbang rasa tak ada Saya mohon ni, saya jatuhkan ego saya, saya nak kerja Sekarang cakap badan aku jatuh kan? Tak cik, saya nak bagi bagitahu cik, biarlah seiring dengan perwatakan cik yang semat Takkan tak ada timbang rasa cik sama suruhlah. Eh? Boleh, boleh. Ha, saya bagi kamu lepas ya. ha, tapi sekejap ya. Yeah. Yes. Datang balik. Saya datang balik. Jangan tak datang. datang. Datang, datang, Saya memang nak kerja. Terima kasih Datuk Cik. Eh, saya minta maaf Cik Norman. Saya tahu saya kurang ajar. Saya minta maaf. Tak maaf sangat. Tolong eh. hari ni kalau Cik Norman tolong saya mungkin lepas-lepas ni Allah tolong Cik Norman InsyaAllah. allah Asik. Betul banget. Dia <tos> di sini lebih serius Ayam banget. ke? Ya. nak marah aje. Oh, Orang macam tu yang nak melembuk sangat macam mana? Dia dah minta maaf. Minta maaf masa susah, masa sepit orang. Kalau masa susah, benda pun boleh buat. Mungkin dia perlukan sesuatu. Ada benda yang dia nak buat tu. Uh, kamu ni kena nak marah je. Dah benda dah jadi. Bukan jodoh kamu nak buat apa-apa mana. Taklah Kita bercara. Tak kena ni kena Kira nak marah je. Ah Kak okay. Terima kasih Dik ada luang juga masa untuk Kakak punya birthday Janji saya untuk Kakak apa saja insyaAllah Alhamdulillah ah. Inilah hadiah paling bermakna buat Kakak Adik tahu tak? Tapi itulah Kak saya sebenarnya hmm? cuma ingat tarikh Tapi tak ada apa-apa yang saya boleh bagi pada Kakak Sebab tahu kan saya belum ada apa-apa yang boleh belikan untuk Kakak Tak yeah, apa yeah. Kakak tak perlukan semua tu Kakak cuma nak adik je ada dengan kakak. Terima <tuk> Tapi tak kisah, <tak, tuk> biasa birthday orang beli beli barang, beli hadiah, akak okey ke? Eh, tak apa, tak apa, tak apa. Eh, eh belagaknya. <tuk> <tuk> Betul ke? Betul, dik. Nanti kan ada, ada janji kita nak pergi dinner sama-sama? Takkanlah saya nak kecewakan akak, birthday akak. Takkan sekuntum bunga pun tak boleh saya beli. Ha, Terima kasih. Silakan. Terima <tuk> Oh, ada Adi surprise ke? Enterprise Oh, Inter oh. Enterprise Enterprise, ya oh. Siapa ini? Oh, ini bintang oh, tambah jemputan oh. juga ya? Uh, saya daripada kedai bintang Allah Saya ada bunga dengan hadiah untuk Encik Juwita Akak saya Eh, uh, uh, hey, macam kenal Encik Juwita Awal Eh, muka macam Siti Noah <tik> <tik> <tik> Ini, ini siapa yang tadi Ah, ciput banget. Mau dikembalikan juga. Aduh, sayang banget ya. Betul ya, ke? Kakak saya. Kakak. Pakai mana? Ih, eh. Okay, Mak. eh, eh. <coughs> ni? Asas. Oh, alergik bunga. Oh. Oh, ni. Bunga. Dia, <coughs> saya dapat pesanan ni pagi yeah. tadi. Dia beli online. Siapa yang buatkan pesanan ni? Ni nak bagi tahu lah oh, okay. ni, untung betul Cik Juwita dapat adik yang beli bunga yang paling murah yes. sekali. Lepas tu ada rantai dalam rantai ni. Oh, untuk. Oh. Ya. Yeah. Adela suka. Oh. Mari, buka. Ah. Terima kasih ya. Ah. ah. ah, ah. Buka. jangan buka. Ah. Ha? Okay. Ikut okay, dah ya. Ah. <laughs> Okeylah. Ah, pergi <laughs> ah, dengan kakak saya. Ya. Yeah. Ah, apa-apa pun saya ucapkan selamat hari jadi, semoga panjang umur, murah rezeki. Ya, yes, ah. sama-sama. Kalau belum punye lagi tu, nombor ada dekat situ. Ah, okey. Assalamualaikum. <laughs> salam. Ke salam dekat Tapi kan. Ke salam dekat. Tak sampai hatilah. Kenapa eh? Tak ada balik dalam tu. Ah, patutlah tak ada. Sorry. Ay, Astaga. Assalamualaikum. <laughs> Pantasan Tala. tadi akak. dia bilang jangan adik, buka ya. Ah. Adik, sebenarnya... adik baru je kerja. Dia saya... nak beli lagi bahagian untuk kakak ni. Kakak. Itu je yang boleh beli. Saya harap, saya harap akak terimalah ya. Ini pun cukup istimewa adik. Oh. Kakak tak perlukan semua ni. Kakak. Kakak cuma nak raikan birthday kakak yang ke-43 ni dengan adik kakak impian saya. Terima kasih banyak-banyak sebab jaga kakak selama ni. Kak. Yeah. Happy birthday kak. Saya doakan kakak serius banget. Iya. Yeah. Jeff serius banget. Saya doakan kakak. Kenapa di sedih? Ah. Uh, saya Pak Dokter Saya lupa saya ada lagi satu surprise Sekejap ya, Kak ya Allah, ah, ada, lagi, ter... ada lagi <laughs> Saya hampir terlupa Allah selamatkan Allah. kamu Allah selamatkan Allah. kamu ya Allah selamatkan juwita <laughs> Allah selamatkan kamu <laughs> Kayak om-om genit Itu hey, lagu kawat orang mati Oh salah, jangan elik-elik Akak saya masih hidup Terima kasih so. doktor yes. Susah But... dengan kek lagi Kak yeah. Saya nak tengok akak puas-puas Tapi kenapa sedih Yang doktor tu kenapa tenung saya macam tu sekali Nak gedihi eh, Kak Ya yeah. Nak gedihi Saya Kenapa, dek? Kenapa macam ni? Kita kan nak suka-suka ni, berbeda kakak. Awak sedih begini? Yeah. Takpelah, kak. Saya pergi. Saya ada kerja. Saya tak dapat nak keluar dengan kak. Tak pergi mana? Tengoklah, saya puas-puas. Sebab saya tahu orang kalau tengok saya memang tak puas. <laughs> tengok, kak. Saya mandi ni, kakak agak-agak betul-betul. Adik, jangan cakap merepeklah. Kan kita nak pergi makan. Tak, sudah terjoin kami pergi makan. Saya wakilkan doktor dengar kak sebab saya ada urusan. Adik, sampai hati adik buat macam tu. Kan dah janji dengan kakak kita nak makan malam. Ah. Uh, saya ada urusan lagi penting kak. Kak kena ingat sampai bila-bila kak. Dalam Waduh dunia lagunya C-Bexsonnya. Nama dia. Nama nama aku siapa eh? <coughs> Johari. <coughs> Johari. Nama dia Johari. Adi Salah. Janganlah macam tu ni. Ah, lagu lagu dari siapa lagi ni ah? Okeylah, doktor pun okeylah. Doktor, doktor. Kak. Adi. Hati-hati, doktor tu nampak macam tu kaki cerai tu. Lebih-lebih <laughs> lagi kalau dia lepas minum dia. Endingnya dingin gimana sih? <laughs> <laughs> oh. Ya lah, janji. <laughs> lagi, lagi, lagi, lagi, lagi. Kerja full time ini betul-betul ceritanya ya. Eh. Hey. Ndak apa-apa. Aduh. Kepa hey. Kepala, kepala dicangkul kena dekat kepala. Kepala, kepala jengkul kena. Yo, yo. Eh, asal joh. Hey, eh, asal tidak salah. Hei, jangan jangan kita Yo, eh, macam mana boleh ma ke... mak. mak. mak. jadi ni? Kila. Tahu lah kila, tapi kem. Ma, ma, tunggu orang ma. Eh, ma siapa nih? Abah. Eh, yo, yo, kita pergi pergi Eh, dak, eh yo, tak ada apa Eh, pergi. Ma, mana pulak beratur lagi. Ma. Man, jo, jo, Jo, Jo jangan mengempik Jo. Aku tak nampak siapa-siapa ni. Man. Tolong Tolong boleh tak, Man? Eh Jo, jangan buat aku Jo. Tolong Tolong Jo. Oh, dah, Tolong jod. bagi tahu dekat dekat kakak aku. Aku buat ni semuntok dia. Ha, Jo. Jatung aku ni. Aku tak. dah bagi tahu pada doktor, bagi pada kakak aku. Hati aku bukan jantung oh hati. Okey Hatinya tengah Tengah bukan okay. jantung Apa Apa maksud kau Bagi Bagi kakak? Sabar sabar sabar sabar sabar Kejap kejap sabar Apa maksud kau bagi hati ni aku tak? Mak tunggulah mak Orang oh, nak ikut mak Mak kejap Aku dah tak ada masa dah Eh apa ni aku tak faham Apa benda Akak Sali. Akak kau Aku kalau dah sampai masa ni 5 minit tak boleh tunggu. Kenapa? Kau cakap aku, aku kenapa ni? Kau cakap Aku aku ada ada masalah jantung. Hati ke jantung? Hati. Hati ni dah tak berfungsi. Tolong bagi tahu kat dia hati ni aku dah niatkan bagi buat tadi. Oh Eng hey, Jo Joh. Takkan kau macam Allahu ya Allah. Ha, macam nak dapat. Juita. Aduh, ternyata ha. endingnya. Betul. Aduh. Saya datang sedih tu. banget sih. Ambil jenazah adik saya, Doktor. Ha, Juita. Masih. Duka sedih yang kita terima Adik awak pergi buat selamanya Tetapi setiap yang terjadi di dunia ni Ada hikmahnya Ada seorang Yang Suka cita untuk menermakan hatinya kepada awak Siapa doktor? Allah Ya Raham Johari Adiknya Adik saya Baca Buka slow-slow hadapan kakakku yang tersayang Twita kalau kakak baca surat ini mesti pelik kenapa suara saya pula yang keluar kakak maafkan saya sebab mungkir janji untuk sambut ulang tahun kakak sebenarnya saya kerja lebih masa untuk cari duit lebih buat pembedahan kakak malangnya pada hari saya nak kumpul duit tu Yalah, kita tak mintakan Kak Apa yang jadi pada kita Kadang-kadang Kadang-kadang Ketika ini dakwat saya habis Kak Kadang-kadang kasih sayang ni Memang perlukan air mata Kak Biarlah saya yang terkorban Asalkan boleh bagi yang terbaik Untuk Kakak Kakak, ingat sampai bila-bila ya -bila kak. Ingat. hao cing hao. Suci. Cina lagi. <laughs> Ambil lah hati saya. Renyuk hati saya kini akan jadi milik kakak. Yang benar. Allahyarham <laughs> Juhari. Juhari. Juhari Adik Adik. Aduh sedih. Ceritanya Ji. Nanti kita uruskan apa so untuk pembedahan nanti ya. Tapi doktor, ya. Hati <coughs> Hati dari adik saya, tapi kos pembedahan ni siapa yang nak bayar, doktor? Yang tu awak jangan risaukan sebab ada seseorang yang Terima kasih doktor, akan doktor, mengulurkan bantuan. Doktor susah-susah aje. Bukan bukan doktor ke? Bukan. <laughs> Cik Norman. Awak Norman. Asyik uh, Norman yang Nurman yang sembahgi ternyata hi. Dia, dia nama aja doktor, bukan ada duit. Jita. Sudahlah Nurman. Aku, aku tahu. Saya dah tak ada siapa dalam dunia ni. Yeah, Jita. Adik saya dah pergi meninggal saya. Awak nak masuk jarum lagi ke? Masuk <laughs> jarum. Jita, aku, Jita maaf sebelum ni memang aku, aku salah. Tapi arwah meninggal di depan aku dan aku faham dia telah mengajar aku. So aku maaf, aku minta maaf. Aku ikhlas tadi ni. Serius. Serius ah. Oh? Serius ah. Oh? <laughs> Dah. No. Awak nak puasilah. Eh? Kita semuanya saya akan uruskan. Awak tenangkan hati no, ya. No. Okey. Johari, joharilah jantung hati kakak. Assalamualaikum. <laughs> hari? <Adil. laughs> Alright guys, tu sahaja itu kata dia. Okey okey okey. Oke itulah tadi ending dari cerita Sepatu Life 2022 cuy Episode yang kedua cuy ya uh, Saya pikirnya tadi begini cuy Di part yang ketiga ini ending itu Yang sebagai akaknya ini yang meninggal gitu ya Dan adiknya sedih banget Dan ternyata terbalik gitu ya Terbalik apa yang saya pikirkan gitu ya Plotisinya beda ternyata cuy Jadi drama ini itu menceritakan tentang saudara gitu ya Adik beradik gitu ya Aka dengan adiknya ini, yang Yang mana endingnya itu seorang adik mengorbankan dirinya untuk memberikan hatinya, ya, hatinya kepada akaknya gitu, cuy. Uh, untuk keseluruhan dari persembahan sepatu renang Life 2022 ini, episode yang kedua mungkin kelakarnya kurang gitu ya, mungkin kelakarnya kurang, dan personil sepatu yang baru itu tadi, cuy, dewa saya belum. Mendapatkan uh, kelakarnya gitu ya Saya belum dapat uh, yang lucu dari dia cuy ya Di episode yang kedua ini lebih ke Menurut saya ke lebih ke ini cuy ya Drama sih ya Drama Drama kisah kayak kisah sedih gitu ya Cuman diisi dengan beberapa lawakan-lawakan sedikit aja. Dan untuk ceritanya itu menarik banget, menarik banget banyak uh, pengajaran yang bisa kita dapat, banyak apa namanya, banyak, pokoknya di sini tuh lebih bukan lebih ke komedi cuy, lebih ke apa ya? Serius aja gitu ya Itu menurut pendapat saya Dan bagaimana pendapat korang dengan Sepatu Renan Life 2021 Yang episode yang kedua ini cuy Korang bisa komentar di bawah cuy ya Saya ingin tahu baga bagaimana pendapat korang cuy ya Oke dan mungkin itu aja cuy Saatnya saya pamit undur diri Kita akan ketemu di video selanjutnya Saya Andy, thank you next Thank you next dan thank you next Bye